salam token bosku nah kali ini kan kemarin kan banyak nih ya nggak banyak sih cuman ya beberapa memang banyak yang cari Sunrise Excellent dan juga sempat ada yang tanya Sandris Excellent kok sudah nggak produksi lagi nah memang Sunrise Excellent sudah discontinue sudah di stop produksinya untuk Sunrise sendiri sudah mengeluarkan unit baru ini Sunrise Champion Champion Champion, cuman kalau menurut saya sih, saya lebih cenderung cocok ke sunrise excellent bosku ya. Nanti nggak apa-apa lah, semuanya kan tinggal bos-bos kuning yang menilai mana yang sesuai dengan keputusan-kebutuhan bos-bos kuning. Kita lanjut aja ini champion tipe terbaru dari sunrise tipe terbaru dari sunrace baru dari, dari stok. untuk tampilan sekilas memang mirip sama excellent cuman ini memang yang di kadang kadang untuk penggantinya excellent Nah, semuanya speknya sama speknya masih sama bosku masih pakai baterai 48 volt 12 ampere terus kecepatan maksimal juga di angka 35 km per jam beban angkut 120 kilo. Untuk jarak tempuhnya kurang lebih 40 kilo juga masih pedalasis. Untuk spek umumnya sama. Cuman yang beda ini di dinamo. Dinamonya dia ini malah downgrade, Bosku. Kalau kemarin kan pakai yang 400 watt. Ini dia pakai yang 350 watt. Kalau menurut saya kan memang downgrade, ya kan? Nah, untuk tampilan display indikator masih sama. Masih ada indikator kecepatan, jarak tempuh baterai bisa dicek di sini, bosku. Tampilan indikator nah, untuk lampu sama rating juga masih sama, juga masih rating depan belakang. Lampu, nah sekarang lanjut untuk yang pembuat perbedaan yang menyolok, pertama tadi kan di sama yang dibandingkan excellent itu di dinamo cuman kan memang ini yang dikatakan kadang katanya penggantinya excellent nah dinamonya downgrade daripada excellent terus untuk dudukan dudukan memang lebih nyaman bosku lebih nyaman cuman kekurangannya nggak bisa diatur tinggi rendahnya bosku jadi ya wis memang paten ini paten jadi nggak bisa diatur dudukan terus baterai Baterai ini mirip kayak smart, bosku. Jadi nggak portable, dia bukaan pakai obeng. Nah, ini nanti dalamnya rangkaian baterai, bukan portable lagi yang kayak excellent. Lampu-lampunya ini lebih kecil, bosku. Kalau excellent kemarin kan lampunya agak sedikit kotak, lebih kecil. Cuman untuk ranjang dia agak sedikit lebih luas, dari lebih tinggilah, lebih luas sedikit daripada excellent. Kemungkinan itu aja, bosku, yang ada perbedaan. Dudukan belakang. Sandaran belakang ini juga kalau yang excellent kan pakai kayak spons, ini plastik bosku. Nah untuk remnya itu juga masih sama bosku. Remnya dia pakai masih pakai drum brake bosku ya. Bahasa kekinanya drum brake. Kalau saya bilangnya tromol. Depan belakang masih pakai tromol. Nah untuk ukuran rodanya juga masih sama. Ukurannya 14 inci. Ukuran ban bosku ya bukan velg ya. Ini ukuran ban 14 inci nah ini kita coba pedal asisnya bosku nah masih sama ada pedal asisnya jadi kesimpulannya cuman perbedaan dari excellent itu di dinamonya ini 350 watt ukuran lampunya juga agak lebih kecil keranjangnya cuman lebih besar yang ini dudukan ini paten kalau yang excellent bisa diatur tingkat rendahnya juga yang mencolok di baterai kalau ini nggak portable, kalau excellent kan portable tapi keseluruhan hampir mirip semua lah sama dengan excellent. Cuman untuk perbandingannya kalau excellent harganya masih di angka 5 jutaan lebih, kalau ini harganya di angka 5 juta pas. Kalau memang ini penerusnya excellent. Cuman kalau saya kalau saya bilang sih dia bukan penerusnya lah mungkin karena Sunrace sendiri ingin berinovasi mengeluarkan produk-produk terbarunya mereka nah kalau ini sendiri bukan new excellent tapi ini comfort oh kok comfort sorry bosku ini champion champion produk terbaru dari Sunrise. untuk pembelian juga ada include charger pedal sama spion untuk harganya Harga Sunrise ini Sunrise Champion ini di angka 5 jutaan, Bosku. Harga penjualan di angka 5 jutaan. Mungkin sekian itu dulu, Bosku ya, yang bisa saya review dari Sunrise Champion ini. Jika mungkin ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini sampai di sini. Dan lupa bantu channel ini berkembang, Bosku ya. Jangan lupa subscribe, like share dan komen. Salam token bosku. Lah gua dulu.